Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku semua SMK Negeri Empat Pekalongan Yang saya cintai dan saya bagakan Puji syukur kita panjatkan dirat Allah SWT Atas segala nikmat, rahmat dan indahnya yang diberikan kepada kita semua Sehingga di pagi ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan juga pelindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin Anak-anakku yang saya cintai dan saya bagakan. mungkin anak-anakku pada kesempatan kali ini belum tahu siapa saya Nah, karena mungkin kemarin ada yang baru PKL ada yang mungkin baru eh, tugas luar dan lain-lainnya perlu kami perkenalkan terlebih dahulu saya adalah penggantinya Ibu Kepala Sekolah Bu Yeni Buji Astuti, SPD dan nama saya Mariono dari SMK Negeri 1 Kendal rumah saya juga dikendal di Komplek Perumahan Kriam Raja Muti Loki nomor 6 Langan Harjo Kendal anak-anakku yang saya cintai saya banggakan semuanya saja Marilah kita tetap menjaga diri selama berada di rumah Karena dengan adanya kita menjaga diri dan tetap di rumah Ini paling tidak kita sudah berperan aktif Di dalam mengurangi penyebaran COVID-19 yang baru mewabah di Indonesia ini Anak-anakku perlu ikut berperan di dalam kaitannya dengan pemutusan rantai penyebaran COVID ini apa yang harus kita lakukan yang pertama kita tetap berada di rumah yang kedua kita eh, memakai masker apabila keluar rumah kemudian yang keempat kita menjaga jarak dengan sesama Waktu kita berhubungan, waktu kita berbicara, waktu kita berkumpul, di mana saja. Kemudian yang terakhir, kita selalu membersihkan lingkungan kita dan selalu cuci tangan apabila kita mau makan. Ini peran kita sangat dibutuhkan sekali dalam rangka untuk pemutusan mata rantai COVID-19 ini hingga anak-anak SMK negeri 4 Kalongan harus mampu berperan aktif di dalam kaitannya dengan pemutusan mata rantai COVID-19 ini. Anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan, bagi kelas 12 kami atas nama sekolah, mengucapkan selamat atas kelulusan anak-anakku semua di tahun pembelajaran 2019-2020 ini yang kemarin sudah diumumkan pada tanggal 2 Mei 2020 kemarin. Mudah-mudahan dengan nadanya kelulusan ini tidak mengurangi rasa tetap semangat kita untuk mempersiapkan diri menyongsong masa depan. Anak-anakku berada di SMK Negeri 4 selama 3 tahun adalah merupakan pembekalan untuk mengarungi masa depan. Sehingga kita berharap sekali pembekalan yang sudah diberikan kepada anak-anakku ini benar-benar disiapkan secara baik. Sehingga kita bisa uh, menapakkan masa depan ini dengan baik pula. Dan kami ikut berdoa, mudah-mudahan anak-anakku semua kelas 12 diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberhasilan untuk mencari pekerjaan untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang kita masing-masing. Dan juga kami berharap anak-anakku tidak putus semangat walaupun tidak ada pelepasan, walaupun tidak ada wisuda, namun anak-anakku sudah resmi lepas daripada SMK Negeri 4 Kalongan ini dan mudah-mudahan nanti menjadi keluarga besar alumni daripada SMK Negeri 4 Galungan ini. Dan tak lupa kami berpesan kepada anak-anak kelas 12 untuk selalu konfirmasi kepada BKK SMK Negeri 4 Kalongan dan juga konfirmasi kepada informasi-informasi eh, kurikulum yang diberikan untuk tahapan-tahapan menerima ijazah. Anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan, pada kesempatan ini untuk kelas 11 maupun kelas 10 bisa mempersiapkan diri, tetap belajar di rumah dengan baik, dengan penuh semangat. Kami harapkan diikuti dengan baik apa yang diberikan oleh Bapak-Ibu Guru, apa yang telah disampaikan oleh Bapak-Ibu Guru, tugas-tugas apa yang diberikan, kita kerjakan dengan baik karena ini sama dengan pembelajaran Anda di sekolah. Cuma bedanya kita dari rumah sekarang kalau waktu lalu dari sekolah. Supaya apa? menghindari penyebaran mata rantai Covid-19 sehingga anak-anakku diharap tetap berpartisipasi aktif dalam pembelajaran tetap terpantau oleh sekolah dan bagi anak-anak yang Uh, mengalami kesulitan-kesulitan dalam belajar bisa konsultasi lewat HP kepada ibu bapak wali kelas maupun dari guru-guru BP dan sebagainya Anak-anakku yang saya cintai sebanggakan kelas 10, kelas 11 perlu mempersiapkan diri juga kaitannya dengan uh, Penilaian akhir semester ataupun akhir tahun yang akan dilaksanakan mulai tanggal 3 Juni sampai tanggal 12 Juni nanti. Jadi penilaian akhir semester ini merupakan penilaian untuk menentukan kenaikan kelas. Sehingga kami berharap sekali anak-anakku untuk mempersiapkan diri dengan baik agar dapat memperoleh nilai yang maksimal. Nah, ini sangat penting sekali. Kemudian yang terakhir kami berpesan kepada anakku untuk bisa selalu menjaga diri dengan baik, tetap semangat dalam kegiatan-kegiatan dan juga eh, kami hanya berusaha berdoa dan mari kita berdoa semuanya agar kita semuanya warga SMK Negeri 4 kalongan ini terhindar dari COVID-19 dan kita selalu dalam lingkungan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita segera berakhir kegiatan belajar dari rumah dan segera kita belajar di sekolah dengan baik harapan kami seperti itu dan mudah-mudahan Allah melindungi kita semua amin ya rabbal alamin demikian yang bisa kami sampaikan ada kurang lebihnya mohon maaf dan Mudah-mudahan puasa kita selama satu bulan bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga ini karena menjelang Lebaran kami atas nama sekolah juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Tetap semangat anak-anakku untuk belajar dari rumah.